Wow, lihat teman-teman di sini ada mainan. Widih, ini adalah mobil truk sampah. Widih, mantul sekali teman-teman! Yuk, kita simpan ke kotak ajaib. Wiwiwi, mantul! Wow, lihat teman-teman di sini ada mainan lagi. Wah, wah, wah, ini adalah mobil truk ekspedisi. Widi mantul sekali teman-teman. Mobil ini digunakan untuk mengangkut barang ya, teman-teman. Widi mantul. Wadidaw, wadidaw, Lihat teman-teman di sini ada banyak sekali mainan. Wih, keren-keren wih, wih. sekali mobil ini. Widi di sini ada apa saja ya, teman-teman? Wow, lihat teman-teman di sini ada loader forklift. Widi mantul. Kita simpan ke kotak ajaib. Wow, lihat ya, teman-teman. Di sini ada wheel loader. Mobil ini digunakan untuk mengeruk pasir ya, teman-teman. Kita simpan. Wow, di sini ada ada ekskavator keruk, teman-teman. Widi mantul keren sekali teman-teman ekskavator ini kita simpan. Wow di sini ada truk derek teman-teman. Widi keren sekali ya truk derek ini dereknya berwarna merah teman-teman. Yuk kita simpan. Wow di sini ada ada truk ekskavator, teman-teman. Wih, wih, wih, mantul! Keren sekali, ya, teman-teman. Kita simpan. Wadidaw, wadidaw! Di sini ada mobil panjang sekali, teman-teman. Ini adalah mobil truk trailer. Widi widi mantul sekali mobil ini digunakan untuk mengangkut mobil besar teman-teman. Widi kita simpan. Wow, panjang sekali. Widi widi di sini ada road roder snow sweeper teman-teman. Widi widi mantul sekali mobil ini digunakan untuk mengeruk salju teman-teman. Wow, kita simpan. Kemudian di sini, wih, di sini ada ada mobil keren, teman-teman. Wow, mantul, mantap betul. Widih Widih di sini ada ada truk minyak, teman-teman. Mantul, keren sekali mobil truk minyak ini. Wadidaw, wadidaw. Lihat, teman-teman, di sini ada mobil forklift ini digunakan untuk mengangkut barang. Ya, teman-teman, nanti barangnya disimpan di depan sini. Kemudian, yang terakhir di sini, wih, di sini ada ekskavator timber grip, teman-teman. widi widi mantul mobil ini digunakan untuk mencapit batu atau mencapit sampah juga bisa ya teman-teman lihat ini pencapitnya yuk kita simpan wadidaw wadidaw lihat teman-teman di sini kotak ajaibnya sudah penuh terima kasih ya sudah menonton video ini waktunya kita bawa pulang